Yo, everyone, welcome back on my watch YouTube channel. Still with me, Theo. Kali ini gue akan bahas salah satu jam Jepang. Ya, kalian tau lah, dari brand Jepang itu pasti kalian udah tau kan yang mau gue bahas apa. Dan kali ini gue akan membahas salah satu yang mungkin lagi banyak dicari. Ya, oke, langsung aja. Ini dia. Nah, ini adalah Seiko samurai tapi not just another samurai ya ayo mana yang suka samurai ngumpul semua nah ini sebetulnya belum lama ya baru masuk di kita dan masih hot item banget dan masih diburu Seiko Samurai ini adalah SRPH-43 ya dibilang limited bukan limited edition tapi kalau dibilang terbatas dalam artian limited, ya karena apa? Karena seiko SRP H43 ini adalah versi dari Save the Ocean Special Edition, tapi hanya Asia Special Edition aja atau Asia Exclusive Edition. Back to the Samurai untuk spesifikasi fisiknya ya, biasanya gue dari fisik dulu. Untuk case-nya masih terbuat dari full stainless steel. Dengan kombinasi finishing polished and brushed Nah kacanya untuk King Samurai ini sudah terbuat dari sapphire crystal Dengan cyclop atau magnifier glass di uh, bagian date ya Jadi ini untuk mempermudah kalian untuk melihat tanggalnya Nah insert bezelnya ini yang orange ini Insert bezelnya kalau yang sebelumnya hanya terbuat dari aluminium plate Nah kalau ini udah terbuat dari keramik Ya, jadi biasanya kan kalian nandain modif Dalam macam Nah ini udah nggak perlu modif lagi Udah jadi Nah untuk movementnya Itu tetap di automatic Dengan fitur hack and winding Dengan kaliber 4R35 Power reserve nya kurang lebih Approximately 41 jam ya Kalau terisi penuh Nah lanjut ke strap, strapnya samurai ini lock widthnya ada di 22 mm dengan strap rubber silikon Seiko ya. Dan di sini untuk strap holdernya dan bakalnya basic tapi warnanya adalah rose gold dengan brush finishing atau highlight finishing di samurai yang udah-udah khusus king samurai ini dia dialnya bertekstur tapi seri atau mungkin orang umumnya dulu nyebutnya waffle ya jadi kotak-kotak kayak gitu sih tapi ya itu namanya sih waffle sama tapi seri ya paling umum disebutnya nah di crown ini juga crownnya polos aja nothing special tapi warnanya rose gold dan seperti biasa karena ini hack and winding dan ini jam diver kalau kalian habis setting tanggal dan setting jam jangan lupa buat screw down crown jadi dikunci lagi crownnya ya supaya lebih aman dari water pressure terutama kalau misalkan kalian lagi mau diving atau mau lagi swimming ya dan untuk rotating bezelnya seperti biasa dan dia kliknya juga presisi King Samurai Save the Ocean yang terbaru ini ayo jatahnya udah dapat belum kalian kalau belum buruan ya Memang ini bukan limited edition Tapi karena ini hanya dipasarkan di area terbatas Jadi ada kemungkinan ini memang terbatas juga sih Jadi buruan Yang mau berburu ini Ini sangat worth it banget Warnanya keren Gue juga suka orangenya Kombinasi black sama orange di insert dasar keramiknya ini keren banget Terus on hands Samurai aneh ya Kalau misalkan yang samurai biasa kesannya Emang kayak bulky banget Tapi kalau pakai yang save the ocean ini atau mungkin yang King kelihatannya fine fine aja padahal sih sizingnya sama But I don't know tapi ini kalau gue bilang lebih ideal kalau seandainya pergelangan kalian itu lingkarnya round ya minimal 15 lah ya minimal 15 atau 16 cm lingkarnya itu jauh lebih ideal pakai Samurai oke okay. so this is the King Samurai. SRPH043 Asia Exclusive or Asia Special Edition. Happy hunting and happy shopping. Oke, gimana? Udah merasa terbantu dan merasa teracuni? Langsung aja lari ke website kita ya. Oh iya, kalau ada pertanyaan jangan lupa kalian bisa tulis di kolom komen. Yang belum subscribe, aku saranin subscribe aja terus like sama nyalain loncengnya yang baru nonton silahkan bergabung dan langsung aja klik subscribe dan nyalain loncengnya juga siapa tahu next kita ada info-info menarik or ada surprise-surprise kalian gak ketinggalan infonya oke okay? i think that's all for this video and see you on the next video bye